Terima kasih saudara, saudara yang baru gabung. Hari ini kita akan membahas sebuah ledakan yang terjadi di Blitar. berjumpa kembali masih di beda sisi mari kita kupas di hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 seperti apa kejadiannya? ledakan di Blitar itu berasal dari sebuah rumah ledakan dahsyat itu ya sadaraku kemudian polisi langsung bergerak menuju lokasi Mencari bahan peledak yang diduga menjadi pemicu ledakan di Blitar. Di lokasi, polisi menemukan tiga panci diduga berisi bahan peledak. Selain itu, petugas juga menemukan sisa puntung rokok di dekat sumber ledakan. Hal ini memperkuat dugaan jika korban tewas saat sedang meracik petasan sambil merokok, karena mereka tidak profesional. Jadi saat meracik tidak aman, sambil merokok hingga terjadi ledakan hebat Akibat black powder kena percikan api rokok Kira-kira seperti itu ya saudaraku Insiden tersebut diduga karena ledakan mercon berdasarkan informasi dari warga sekitar Karena pemilik rumah sering meracik petasan ya Lalu kemudian apa yang akan kita pikirkan dengan kejadiannya seperti ini? Ledakan itu sangat dasar ya saudaraku Sampai Terdengar sampai radius 10 km Kurang lebihnya seperti itu Kemudian kita ketahui Berapa sih korban yang tewas Dari informasi yang beredar dari sebuah berita Kurang lebih ada 4 ya saudaraku yang pertama itu Pak Darman, yaitu korban utama atau pemilik rumahnya kemudian Arifin, anak Pak Darman Widodo, anak Pak Darman Wawan, keponakannya Pak Darman jadi empat ya penyebab sementara ledakan di Blitar itu dikarenakan petasan yang diracik oleh korban ya selain empat orang tewas 23 orang juga mengalami luka ringan. Untuk kerusakan material, total rumah yang rusak adalah 25 unit ya. Satu rumah rata dengan tanah dan dua rumah rusak berat. Sedangkan 23 rumah mengalami rusak sedang mengalami rusak sedang hingga ringan. Yang rata dengan tanah itu rumah yang menjadi lokasi ledakan ya. Lainnya, rumah tetangga sekitar lokasi itu mencapai radius 250 meter. Adapun satu masjid juga terdampak ledakan petasan, yaitu Masjid Anur An mengalami kerusakan pada atapnya. Selain genteng yang berjatuhan, plafon di dalam masjid juga mengalami kerusakan. Tapi depan bangunan, masjid masih digunakan untuk posko pelayanan kesehatan dan dapur umum. Ya, saudaraku, inilah proses pencarian potongan-potongan sisa tubuh yang tercecer. Ya, ini ditemukan potongan tubuh, kemudian tim evakuasi mengamankan potongan-potongan tubuh untuk dikumpulkan. Dan radius pencarian sekitar 150 meter. Kita lihat banyak warga yang antusias ikut membantu mencari potongan tubuh, ya, saudaraku. Begitu ramainya Mari kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Oke, sekian dulu berita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bye-bye. Sampai berjumpa kembali di beda sisi.